Baik, selamat sore teman-teman semua. Selamat tahun 2022 ya, teman-teman semua. Semoga tetap semangat, tambah semangat. Kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur boleh masuk di tahun yang baru untuk kami semua. Kami bersyukur buat semua berkat dan menyatakan Hari ini kami akan membahas mengenai HTML5, Canvas, dan... Media, kiranya nyamka menolong kami agar kami bisa memahami materinya dengan baik dan mengerjakan soalnya dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, halia. Amin. Teman-teman, ya. kita dokumentasikan dulu pertemuan kita ya. Boleh bantu nyalakan kameranya. Silahkan. Oke, teman-teman. Silahkan lihat kamera semuanya. Senyum. 3, 2, 1. Jadi teman-teman, untuk hari ini kita materinya HTML5, Canvas, kemudian Media. Nah, sama satu lagi tambah drag and drop. Kita belajar itu juga. Hari ini materinya itu untuk teman-teman yang bersebelas, boleh ke breakout room. Nanti silahkan diputuskan mau menggunakan Zoom ini tapi di breakout room teman-teman record atau mau sendiri juga boleh, tapi Recordnya ya, seperti biasa, record, nyala kamera, e, diminta. Jadi nanti kalau misalkan mau ikut kelas teorinya silahkan, kalau mau langsung untuk kerja kelompoknya juga silahkan. Materinya sih itu ya, hari ini HTML5, kanvas, Media, sama drag and Drop. Minta di-record ya bantuannya, David. Oke, okay. baik. Kalau yang di main Nah, buat teman-teman yang reguler, saya mau share ini dulu sebelum lebih jauh. Jadi total UAS kita nanti uh, 1, 2, 3, 4, 5 kelompok ya teman-teman. Teman-teman, kalau di teorinya hari ini materi kita HTML5. Nah ini diperkenalkan tentang HTML semantik. Supaya teman-teman punya elemen-elemen yang ada maknanya. Jadi kalau si browser paham, developer juga paham, ada penamaan-penamaan elemen seperti ini. Ada header, nav, navigation ya, section, article, side, footer seperti itu. Nah, ini namanya elemen semantik, teman-teman. Kalau yang tidak semantik, yang non-semantik, ini contohnya kalau kita pakai div atau span. Ini tidak semantik. Kita bisa pakai div berulang-ulang banyak gitu ya, terus kita bisa punya ID banyak, span banyak kayak gitu. Nah, ini berarti yang non-semantik. Kalau yang semantik, elemennya itu ada artinya. Misalnya kita pakai elemen atau tag form, tag table, tag artikel, tag header. Kita tahu kan begitu kita lihat, oh ada tag form, berarti artinya itu adalah untuk form, formulir, seperti itu ya. Jadi secara jelas mendefinisikan isinya. Nah menurut si W3 Consortium, web semantik ini memungkinkan data untuk dibagikan dan digunakan kembali di seluruh aplikasi perusahaan dan komunitas. Jadi teman-teman kalau sudah kenal dengan elemen-elemen semantik ini, gunakanlah sesuai dengan kebutuhannya, supaya nanti bisa lebih gampang dibaca juga. Nah ini elemen-elemennya banyak banget. Kita sih nggak nyobain ya, tapi teman-teman eh, dikenalin nama-nama elemen seperti ini. Lengkapnya ada di Petri School, teman-teman. Jadi kalau biasanya kita nggak pakai, langsung di span, seperti itu ya. Ya gunakanlah elemen-elemen eh, yang semantik elemen itu ini saya nggak panjang di sini lanjut ke HTML grafik nah di HTML 5 itu ada yang namanya HTML grafik ada dua jenis sebenarnya ya. SVG yang scalable vector grafik, ini XML based, sama yang canvas kalau canvas di sini kita bisa ngegambar grafik tapi pakai scripting nah scriptingnya sendiri biasanya sih, si JavaScript yang SVG ini Contohnya seperti ini, teman-teman. Kalau kita bikin lingkaran, kita butuh tahu CX-nya, CY-nya. Ini adalah titik koordinatnya. Kemudian untuk lingkaran kan ada jari-jarinya. Maka dituliskan dia jari-jarinya berapa. Ini 40. Kalau kita mau kasih warna, kita bisa pakai atribut stroke. Kasih warnanya. Kemudian bisa nentuin juga ketebalannya mau berapa. Kemudian kalau ada warna dalamnya, mau diisi contoh di sini kita mau isi warna merah tinggal pakai atribut fill kasih warna ini yang svg tapi kalau di pertemuan kita sama di materi yang dibahas tidak membahas lebih lanjut ini sih ya teman teman kita lebih ngebahasnya yang kanvas uh, seperti itu untuk kanvas ini mirip kayak kalau kita ngegambar sih teman teman jadi uh, kalau kita ngegambar kanvas kan kita punya wadahnya buat ngegambar Nah, ini juga sama, tapi di sini ngegambarnya bukan kita ngegambar manual. Kita pakainya JavaScript, script sintak JavaScript, ya, script JavaScript. Untuk membuat kanvas, kita pakai tag kanvas seperti ini, teman-teman. Nah, ini nanti saya akan minta teman-teman coba, ya, teman-teman. Pakai tag kanvas seperti ini, ada tag pembuka dan ada tag penutup kemudian wajib untuk dikasih nama, ID, misalkan kanvas, tentukan ukurannya, dan tentukan berapa tingginya, lebarnya sama tingginya. Jadi nanti teman-teman punya wadah, kalau di sini width-nya 500, height-nya 500, berarti teman-teman punya canvas seperti ini, 500 x 500. Nah, Si kanvas ini, defaultnya dia nggak ada bordernya, teman-teman. Jadi, kalau kita bikin script ini di body, di body ini nggak akan muncul si garisnya. Buat munculinnya, kita perlu pakai CSS, pakai style. Gampang aja, langsung border satu pixel solid black gitu ya. Berarti kita punya border ukurannya satu pixel, warnanya hitam, kemudian garisnya garis lurus kan ada macam-macam ya tipenya. Kalau yang solid itu berarti benar-benar garis lurus. Silakan teman-teman dicoba dulu untuk membuat kanvasnya dulu. Sampai muncul kita punya wadah kayak waktu kita kenal iframe ya, ada wadahnya. Nah, kalau ini kanvas. Coba dulu teman-teman. Supaya nanti bisa tinggal dipakai buat ngegambar. Sambil dicoba ya. Bebas sih ukurannya sebetulnya. Kalau punya saya kan 500x500. Kalau teman-teman mau lebih besar atau lebih kecil, silahkan aja. Kalau sudah, nah ini kita mulai ngegambar, teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang misalkan browsernya nggak support, tambahin aja teks ini. Kalau ada teks seperti ini di dalam text canvas misalnya browsernya nggak support, dia akan ngelain tulisan ini. Tapi kalau browsernya support, dia akan ngerjain script ini apakah kanvasnya sudah jadi teman-teman Sebentar -teman? nah yang wajib dibuat lagi pada saat di text script ini boleh pakai led, boleh pakai far mendingan pakai led aja ya teman-teman masih pakai far bikin variabel contohnya misalnya namanya bebas ya kalau di sini c nah ini ngambil si kanvas ini jadi dia get element by id nah taruh di sini artinya nanti apa yang dituliskan di sintak ini kita mau gambarin di kanvas wadah yang ini gitu ya itu terus buat ngegambarnya tools gambarnya ini kita bikin variabel lagi. Kemudian c.getcontext 2D karena ini yang digambar adalah gambar dua dimensi. Kemudian barulah kita mulai ngegambar. Nah, ngegambarnya kita pakai move to 0.0. 0.0 itu artinya dari sini teman-teman. Koordinat 0, X 0, Y 0. Koordinat titik X sama Y nya 0 sama 0. Itu berarti titik yang paling ujung di kanvasnya. Ini kan ada item-item border ini ya. Border si kanvasnya. Terus kita mau perintahkan untuk ngegambar. Nah perintah untuk ngegambar itu namanya line two. ukuran e, Garisnya itu 200, 100. Ini maksudnya adalah kita akan bikin garis sampai... Titik 200-100, berarti titiknya ada di sini. Kalau teman-teman mau tampilin si garisnya, teman-teman pakai yang stroke ini. Jadi dia akan membuat garis dari sini ke sini. Dari 0.0 ke 200-100. Seperti itu. Nah, jadilah gambar kita, garis. Itu di kanvas. Berhasil, teman-teman? Tampil garisnya aman, sih. Baik, kalau sudah jadi garisnya. Nah, berikutnya ngapain lagi berikutnya ada yang perlu ditambahkan supaya teman-teman tahu mulai ngegambar sama nutup gambarnya ini namanya begin pad sama close pet nah contoh saya ke bawah pasti ada begin pet sama close petnya ya teman-teman ini contoh untuk bikin segitiga nah kalau bikin segitiga Teman-teman sama pakai yang tadi juga. Nih saya lanjutkan ya pakai kanvas yang tadi 500 x 500. Betul 500 x 500. Kemudian ini wajib terus untuk menggambarnya ya. Ada begin pad sama close pad. Di sini move to-nya saya bukan dari 0 ke 0 karena kalau dari 0 ke 0 itu ada di titik ini. Nah, saya mulai menggambarnya mulai 100 100. 100-100 itu berarti posisinya ada di sini, teman-teman. Jadi sumbu X-nya 100, sumbu Y-nya 100. Kemudian sumbu X-nya 100, sumbu Y-nya 100. Gitu ya. Terus mulai bikin garis dari 200-100. Sumbu X-nya 200-100. Sumbu Y-nya 100 di sini. Jadilah garis ini. Yang ini ya. Terus bikin garis lagi dari sumbu X 200 ke sumbu Y 200. Ini berarti sumbu X-nya dari sini ke sini 200 ya. Sumbu Y-nya juga 200. Maka jadilah di titik ini sebuah garis. Kemudian kita bikin strokenya itu di akhir setelah kita ngegambar. Ngegambar begini. Baru kita bikin strokenya. Nah ini artinya kita nutup titik ini ketemu dengan titik ini di gambar stroke nya kalau kita nggak pakai catatan stroke ini maka garis ini juga nggak akan ada dia nggak akan nutup titik ini dengan titik ini garis ini yang ada titik ini tidak akan ketemu dengan titik ini seperti itu teman teman Silahkan dicoba coba aja hmm, apa namanya kalau stroke nya dihapus atau dikomen dulu gitu ya dia pasti jadinya cuma garis begini aja Kemudian yang berikutnya, kalau misalkan teman-teman mau ngisi, kalau tadi kan kosongan ya garisnya kosongan, nah teman-teman bisa pakai chatex no fill supaya ininya bisa diisi. Kalau tadi kosong, misalnya, misalnya teman-teman mau ganti warna, nah pakainya ini cat style, kemudian ini garisnya pengen diwarnain juga, tadinya hitam, pengen jadi warna lain, berarti teman-teman gunakan stroke style. Ketebalannya pengen diatur juga, teman-teman tinggal pakai line width. Silahkan teman-teman, berhasil nggak untuk bikin segitiganya sampai ada warnanya? teman-teman nggak -teman suka segitiganya kebalik ya silahkan dibuat segitiganya tidak terbalik jadi bisa kayak gini pengen bikin segitiga siku-siku juga bisa atau mau bikin segitiga sama sisi juga bisa sama ya menggunakan move to line to seperti itu sampai sini dulu ada pertanyaan nggak teman-teman hasil segitiganya saya udah, Ci. Oh, udah muncul warnanya, Jonata? Udah. Sip, sip. Mau ditunjukin atau? Uh, boleh kalau mau lihat. lihat kan? Udah, Pak, share screen-nya. Udah dibuka. Kelihatan, Ci. Oh, iya, sip. Tuh. Ya, kalau warnanya pengen yang lain, ya silahkan tinggal diganti aja warna yang lain. Oh, baik, Ci. ini saya stop ya. Baik. Oke, makasih, cik. Kalau misalnya teman-teman nanti pas lagi ngulang lagi materi ini, cobain bikin segitiga siku-siku yang tidak terbalik ya, teman-teman. Nah, kalau lingkaran sama juga kanvasnya seperti tadi. Saya masih pakai kanvas yang tadi ya, ini saya ulang-ulang. 500 500. Kemudian ininya juga tetap sama, harus pakai uh, variabel C sama variabel yang chat ini buat ngegambar bikin pet sama close pet ini wajib. Nah, cuman bedanya di sini kita pakainya yang A buat lingkaran. Jadi kita harus tahu kita mau mulainya di koordinat berapa? Ini untuk koordinat X, koordinat Y. Kemudian jari-jarinya sudut lingkarannya. Sudut lingkaran awal sama sudut lingkaran akhir. Jadilah sih lingkaran seperti ini. Kalau ini sih tadi ngikutin dari yang segitiga ya. Saya pakai lagi. Dikasih warna, dikasih garisnya warna hijau, dikasih garis ketebalannya lima. Jadi jadinya lingkarannya ada warnanya dan ada garisnya. Nah, untuk menentukan lingkaran ini ada macam-macam teman-teman. Saya waktu ke sini. Jadi si angle-nya itu, si sudutnya, kita bisa tentuin. Kalau ini kan titik mulainya ya. Ini oh, saya nyobain gambar yang ini. Berarti ini dari 100-200, saya mau bikin lingkaran dengan jari-jarinya 50. Ini sama ya, jari-jarinya 50. Mulainya dari sudut lingkaran itu dari nol, yang ini. Kemudian akhirnya pi-nya dikali dua. Kalau pi-nya dikali dua, ini artinya kita dari sini ke sini oh uh, jelek lingkarannya anggap gini ya tapi bacanya dari bawah nah maka lingkarannya akan penuh seperti itu kalau teman-teman buatnya uh, pi-nya satu maka teman-teman hanya akan dapat dari sini setengah ke sini satu maka hasilnya seperti ini jadi dia dua itu dua yang ini tuh gara-gara dia dari sini Sini, setengah dari sini ke sini, satu dari sini ke sini, satu setengah dari sini ke sini, dua seperti itu. Baik lagi ke titik nol. Kalau satu, cuman bawahnya aja. Nah, kalau teman-teman pengen yang bagian atasnya, maka teman-teman pakainya itu dikali, dikalinya nggak usah dikali, tapi langsung dikasih komik. Jadinya seperti ini, ini buat lingkaran. Misalnya, teman-teman tertarik bikin kurva, nah digabung-gabung gitu ya. Ini bisa pakai seperti ini. Jadi ini untuk baca angle-nya, anglenya supaya teman-teman bisa membuat uh, gambar di kanvas. Terus terus yang berikutnya, kalau kita mau gambar uh, persegi atau persegi panjang, kita pakainya fill rack. Rectangle ya. Kalau saya bikin sudutnya 0, 0 seperti ini, berarti saya akan mulai gambar dari titik 0, 0 yang ini. Sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya 0. Kemudian 100-100 yang ini adalah akhirnya. Di sini. Begitu kita eh, bikin stroke, dia akan bikin garis untuk semuanya. Ini ya lalu kalau kita pakainya fill rack, dia akan ngasih warna hitam seperti ini. Kalau teman-teman enggak -teman mau warnanya hitam, teman-teman pakainya yang clear rack. clear, yang clear rag. Maka kotaknya ini akan kosong enggak ada isinya seperti itu. Kalau untuk yang persegi panjang gimana? Masih tetap sama pakai fill rack seperti ini. Atau clear rack ya, untuk bikin rectangle. Kalau titik 0, ini berarti sumbu X-nya 0. Sumbu Y-nya 200. Eh, sumbu X-nya 0. Sumbu Y-nya 200. kemudian Ininya 0, 200 karena di bawahnya ya. Kalau 0, 0 nanti tabrakan dengan yang ini. 0, 200 tuh di sini. Ini 200-nya. X-nya 0, Y-nya 200. Kemudian 200-100 tuh yang ini. 200-100 itu yang ini. Jadi dia jadinya persegi panjang, bukan persegi. Kalau 100-100 nanti jadinya persegi seperti ini. Kalau mau lebih besar ya tinggal ininya diganti. Berapa uh, lebarnya. Ini juga sama, teman-teman bisa pakai style yang tadi untuk kasih warna, kotaknya pengen diganti warna apa, kemudian stroke-nya bisa diganti juga warnanya. ini Coba-coba sendiri itu, mah ya. Terus yang lainnya yang perlu itu transformation. Ada rotate. Ini pakai mat.p bagi 7, supaya dia bisa ada miring seperti ini. Jadi nggak benar-benar lurus, tapi agak miring. Ini pakai yang tadi, sintaknya ini terus ditambahin rotate, cobain aja ya. Kemudian untuk canvas bisa juga ngevariasi teks nih ya. Contohnya pakai cat font, pengen ukurannya 30 pixel, jenis fontnya Arial untuk teks Hello World. Yang posisinya kita mau taruh di 0, seratus nol, seratus tuh di sini ya, titik nol titik 0 100 di sini. X-nya 0, Y-nya 100. Kemudian kalau teman-teman pengen yang tengahnya kosong, ada namanya ini, stroke text. Kalau ini kan tadi fill text, berarti dia full, ada isinya. Kalau stroke text ini tengahnya, dia kosong. Siapa tahu mau dikasih warna gitu ya? Mana yang lain? Kalau ini begitu dikosongin, dia putih. Kemudian, ini ada contoh tentang gradient buat ngasih warna. Jadi, dari yang tadi kita udah buat, ini dikasih warna gradient. Nah, gradient itu cara pakainya pakai ada dua jenis. Ada yang linear gradient ini linear gradient berarti cuman ini ya, dari kiri merah terus muda gitu. Ini linear gradient ini saya kasih komen karena yang ditunjukin yang dipakai buat ini. Tapi kalau ini dibuka, sintaknya hasilnya yang atas ini ya, teman-teman. Kalau yang radial gradient yang ini, ini buat ngasih warna ya. Silahkan diganti, mau campuran warna apa sama apa. Kalau ini saya merah sama putih, hasilnya seperti ini, gradasi ya. Kalau misalnya mau warna yang lain, berarti nanti ada gradasi dari warna yang lain. Ini linear gradient. Jadi tampilan web teman-teman jauh lebih e, bagus ya. Kalau misalkan mau pakai canvas, terus mau variasiin teks juga bisa. Seperti Ini pakai gradasi-gradasi. Terus ini banyak ya propertinya. Metodnya, ya, ini juga propertinya, metodnya. Untuk rectangle, untuk pad, untuk transformation. Kalau tadi kan contoh saya cuma ngambil satu yang rotate. Ini sebenarnya banyak. Ada scale, translate, transform, set transform, dan sebagainya. Banyak pisan. Ini buat teks juga sama ya. Tadi saya cuma ngambil fill text sama stroke text. Teman-teman bisa cobain metode yang lain. Ini pixel manipulation. Compose compositing, powder, banyaklah pokoknya. Tentang kanvas dulu, ada pertanyaan nggak teman-teman? Jadi bisa dipakai untuk ngegambar e, di wadah kanvas yang teman-teman sediakan mau ukurannya berapa. Mau bikin lingkaran, mau gabungan antara lingkaran sama segitiga, mau bikin logo BMW, buat bisa juga ya teman-teman, silahkan. Gitu, itu. Ada pertanyaan teman-teman? lagi ya berikutnya yang multimedia multimedia ini juga menarik untuk sound music video movie animation ini teman-teman sudah bisa ya contoh saya ambil yang video sama audio aja yang biasa kita pakai juga ya misalkan di website kita kita mau tambahkan ada video filenya kita punya berarti kita pakai source src Silahkan source disematkan, alamatnya di sini. Kemudian type-nya video atau MP4, kalau ini yang videonya. Kalau yang audio, ini tipenya bisa MP3, atau bisa wav atau OGG, ini bisa untuk yang audio. Type-nya video, audio, ini sudah elemen semantik ya. Ukuran dari videonya teman-teman untuk tampilnya di web kita juga bisa diatur pakai width sama height. Teman-teman mau campur pakai CSS juga bisa. Kalau ini kan langsung atribut sama value-nya. Kemudian teman-teman bisa nambahkan tombol play atau pause. Ini wajib dicoba ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngasih tombol play. Play-nya dari tombol yang kita buat, button-nya bisa ngegedein ukuran videonya, ngecilin atau dibalikin ke normal seperti itu. Ini fungsinya seperti ini. Dipakai JavaScript. Caranya sih sama seperti biasa, teman-teman bikin variabel dulu buat ngambil, buat ngambil ID-nya ya. Di sini kan kita punya video itu kita kasih nama video satu. Nah di sini kita pakai variabel untuk ngambil video satu. Lalu kita mau lakukan function-nya, kalau yang play pause berarti kita kasih kondisi kalau videonya statusnya pause maka kita jalanin play ya, pakai function play itu. Atau kalau misalkan enggak berarti kita pencet pause. Jadi ini tombolnya bisa begitu dipencet jalan, dipencet lagi berhenti gitu ya ini play pause. Kalau yang eh, tombol yang big ini berarti membesarkan ukuran si videonya ya. Ini ditentukan ukurannya mau besarnya sampai seberapa. Kalau di sini sih contohnya sampai ukurannya 560. Kalau dikecilin, dikecilinnya sampai 320. Kalau normal, dibalikin ke normal lagi, ukurannya 420. Seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa buat. Tombol untuk ngaturnya. Nah, kalau misalnya kita nggak mau, kita bisa pakai yang sudah bawaan dari sana. Namanya kontrol. Nah, si kontrol ini dia akan nampilin kontrol yang seperti biasa. Kalau kita lihat di YouTube, ya sudah ada kontrolannya, bisa ngeplay, play bisa uh, ngemute, bisa bikin jadi layar penuh gitu ya. Full screen seperti itu. Nah, ini adanya di kontrol ini. ini saya bikin tiga contoh kalau yang atas ini filenya kita punya sendiri file.mp4 nya kita punya sendiri file lokal kalau yang kedua ini saya pakainya tag audio kalau yang ini untuk yang YouTube kalau yang YouTube dia tidak bisa pakai tag video atau audio ya dia pakainya iframe jadi kita buatin dulu wadah iframe ukuran lebarnya 560 tingginya 315 lalu di source nah ini silakan diambil link youtube-nya tempelkan di iframe ini jadi source-nya adalah link youtube-nya teman-teman nah, bisa bisa tambahkan sintak di belakang dari link ini kalau misalkan teman-teman mau kalau teman-teman mau buat kontrol seperti ini, maka teman-teman tambahkan teks tanda tanya kontrol sama dengan nol. Kalau nol berarti nggak ada nih kayak saya yang ini saya nolin hilang. Tapi kalau satu, dia berarti si kontrolnya ini akan dinyalakan seperti ini muncul. Terus teman-teman bisa autoplay juga. Kalau dia di set autoplay satu, berarti nanti dia akan ngeplay sendiri pas lagi webnya kelot dia nggak akan ngeplay sendiri. Kalau autoplay dan mute berarti nanti pada saat dia otomatis nyala, ngeplay videonya, suaranya mute. Teman-teman bisa kasih mute satu. Kalau mute no, berarti teman-teman anggapnya dia nggak eh, di-mute gitu ya. Kalau mute satu dia di-mute. Kemudian bisa nambahin loop juga. Kalau misalnya videonya udah berhenti mau diulang lagi. Kalau loop satu ini berarti ngulang-ulang. Seperti itu. Nah, jadi nanti di tugas UAS teman-teman, tambahkanlah video gitu ya. Kemudian kontrolnya teman-teman cobain. Atau mau audio juga boleh. seperti itu. Mau dicoba dulu yang ini? Nah ini metodenya, propertinya, eventnya, banyak pisan Cobainlah waktu kita mah, pasti nggak cukup kalau buat uh, nyobain salah satu. Teman-teman terapin di UASnya aja, sekelasaran saran saya. Terakhir, ini tentang drag and drop. Ya, kalau yang drag and drop ini kita bikin wadah dulu teman-teman. Contohnya seperti di sini ada div, namanya div satu, ukurannya 300 kali 350, dikasih border juga. Nah, gambar ini yang IMG ini kita mau drop ke sini. Caranya kita pakai function. Ya, pakai function. Jangan lupa dibuka dulu draggable-nya supaya gambar ini bisa dipindahin, bisa di drag gitu ya. Di-drag, lalu di-drop di wadah ini. Boleh juga teman-teman bikin game untuk puzzle. ya Besok mungkin ada soal praktikum juga. Bikin game puzzle. Mindahin gambar dari luar ke kotak ini. Kalau udah dipindahin, itu gambar yang benar atau gambar yang salah. Teman-teman nah, bisa pakai if dan else juga.